Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suryabno Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini kita akan sinau Sinawubosojowo bab ukoro tanggap Ukoro tanggap ya iku Ukoro kang wasesaning guna ake tembung krio tanggap lan oleh ater-ater tripurusa gak di bahasa Indonesia ukoro tanggap kodekaro kalimat pasif jadi dalam bahasa Indonesia ukoro tanggap sama dengan kalimat pasif ukoro tanggap ukoro kang waseso waseso kalau di bahasa Indonesia sama saja dengan predikat predikatnya menggunakan tembung kriyo. Tembung kriyo itu apa? Link video saat dulu nih, Tembung kriyo, yaitu kata kerja. Lan oleh atratertri purusov. Atratertri purusa itu onot yaitu dak, ko, di. Kita terus oke. Okay? Ciri ini ukoro tanggap. siji jejer utawa subjek dikenani pegawean. Neneng boso cowo tiaran jejer, neng boso dencane subjek dikenani pegawean. Loro wase so, predikat nggunakake tembung krio. krio ini krio tanggap lan oleh ater tripuroso da kodi, di. Telu lesan utawa objek nglakoni pegawean. Iki ciri ini ukara tanggap. Tabel ini siji jejerre dikenani pegawean loro wasesane nggunakake ater-ater Lan guna tembung kriot tanggap lesane nglakoni pegawaian. Contone uporo ukuran tanggap. Kopine diunjuk bapak. Kopine diunjuk bapak yang diurekno no kopi ini ikut jadi jejir diunjuk wasesa bapak lesan nah iki diunjuk iki tanggap tembung krio tanggap ngelakoni pedemian kata kerja kopi ini jejir kopi ini dikena ini gawian Bapak lesan, bapak sing ngelakoni pegawean. Jadi lesane ngelakoni pegawean. Cicerit dia apa no? diombi, diunjuk. Jadi cirine cicing, dikenani pegawean. Wase soalnya guna, oei tanggap, krio lesane ngelakoni pegawean luh jelas, eki contoh loro buku nih ditulisi adik, buku nih ditulisi adik, buku nih ikut cejer ditulisi, ditulisi ikut untuk ater-ater di, ater-ater di jadi waseso, pan adik jadi lesane, bukune jejer ditulis i waseso adik lesan, telu telu rotine tidak pangan, rotine tidak pangan nah terakhir tripurusone tidak, tidak, rotine jadi jejer dak pangan waseso, tadi atraterda kodi atrateripuroso ini contohnya tidak, sing pisanan mau di, tadi roti ini tidak pangan, roti ini jadi jejer, tidak pangan waseso, ui mau, contoh-contohnya, lan pengertiannya ukoro tanggap, cukup samene, bo pilih ano kalpatan, nyuwun bangunan Wabillahi taufiq walidiyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.